serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslah tentunya Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar spesial banget dari Bang Ariel sahabat aku akun pribadi miliknya Bang Ariel mengunggah sebuah postingan foto terbarunya nih dengan memakai seragam Leslar Entertainment, kita salah fokus, sahabat. Ya, tentunya syutingnya lokasinya di SCTV Proper. Wow bakal ada kejutan di SCTV nih dari Leslar Entertainment. Untuk kita semua, mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita. Ada kalimat caption luar biasa yang dituliskan oleh Bang Ariel: "Bismillah, Sahalik menghadirkan senja di mana dia mempunyai makna." Bahwa seindah apapun yang datang pasti akan menghilang katanya tuh Hashtag Leslar Entertainment Banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan dari sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Anugerah 9718 mengatakan apapun acaranya Semoga lancar dan selalu diberikan kesehatan Kemudahan Leslar bersama timnya, Sehat terus selalu dalam lindungannya. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Masya Allah, ini respon yang sangat positif. Dukungan doa sekaligus yang diberikan untuk idola kesengan kita dan semua tim Leslar. Entertainment masih penasaran, persahabat ya, ada apa sih? Tentunya acara di SCTV nih. Wow, kira-kira apa yang persahabatan ya? Persahabat, ya? Mudah-mudahan. Kita mendapatkan kejutan dan kabar baik dari idola kita Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat unggahan terbaru dari Indosiar nih Wow, Masya Allah banget ya Indosiar mengunggah sebuah postingan nih Ada duet luar biasa dari Dede elasti Gejora dan Papa Fildan Dengan lagu Lebih Dari Selamanya Dan yang kedua disitu ada dede elasti dan kakak bilar dengan lagu takdir cinta yang ketiga ada rara lida dan gunawalida persahabat ya dengan lagu kala cinta menghampiri jiwa tuh kita lihat di sini single duet mana yang kamu paling suka katanya persahabat ya di situ ada sebuah kalimat caption juga dituliskan di antara ketiga single duet ini lebih dari selamanya takdir cinta dan yang terbaru, kalau cinta menghampiri jiwa, kasih tahu mimin dong lagu mana yang kalian paling suka katanya tuh pasti kalian juga sudah pernah hafal sama lagunya <gif> Kita lihat di kolom komentar banyak sekali dukungan yang diberikan kepada Lesnar. yakni ini sahabat-sahabat fans sejati dari sahabat Leslar Taiwan Disitu mengatakan takdir cinta dan lebih dari selamanya, katanya dua lagu sekaligus yang dipilih, dan ada komentar dari akun Putih Bilar takdir Cinta, katanya tuh luar biasa dukungan selalu banyak untuk dedek dan Kakak Bilar." Dan selanjutnya juga bersama ya dia, kita lihat di sini ada sebuah info dari ANTV nih. Wow, masya Allah banget ya. ANTV menginforkan jangan sampai lupa, jangan sampai tentunya kita ketinggal untuk selalu menyaksikan sinetron jodoh wasiat bapak-bapak kedua Tentunya berikan komentar kalian nih, yang tentunya komentar yang sangat positif untuk sinetron jodoh wasiat bapak-bapak kedua Mudah-mudahan selalu lancar dan selalu menambah episodenya persahabat ya Selalu optimis dukung karya-karya terbaik dari idola kita, Kakak Bilar maupun DLSTV Joran dan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada vitamin bahagia yang baru kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Perhatikan, masya Allah. Juga nih, guys, Kakak Bilar mengunggah sebuah postingan terbaru persahabatan ya bersama Om Dedi Corbuser. Masya Allah, luar biasa kebersamaan yang tentu membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada idola kita. Ada kalimat caption juga dituliskan oleh Kakak Bilar: "Pribadi yang menyenangkan dan asik, thanks Om Master Corbuser, sudah sering-sering banyak hal ke kita, sehat-sehat ya, Om Wow." dan bagisi juga om sabun mandinya tuh Masya Allah saya jadi nempel mulu abis mandi pakai sabunnya oh, Masya Allah banget ya kita makin bahagia dan bangga bahwa Lesian Bilar banyak sekali dukungan banyak sekali support dari orang-orang hebat dan orang-orang baik momen tersebut juga di kembali oleh akun sendal putih yang skor Bilar ada sebuah kalimat yang dituliskan juga di postingan tersebut Suka nih lihat, -lihat selalu sama Om Deddy Yang sepanjang podcast sejam lebih ngakak Katanya Kata itu bahagia selalu kesayangan Mudah-mudahan berselamat ya Selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan Untuk bila kita, tetap support, tetap